Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti be Lovers, Belovers, dan Leslar love Lovers Dimanapun kalian berada. Selamat sore Kembali lagi di Fatih TV hadir Untuk memberikan kabar terbaru dan pastinya kabar baik nih Dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Vila Namun sebelumnya para sahabat Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan pastinya kabar bahagia dari Leslar tentunya. Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, tentunya warga Konoha dibikin happy banget nih dengan aksi lucunya Abang Fatih apalagi dengan gaya kakinya yang tumpang ke kaki satunya ini kece banget persahabat ya ini mah fix bener-bener papapnya banget ya Masya Allah dengan gaya kaki dinaikin ke atas kakinya satunya duh Masya Allah mudah-mudahan tentunya BBL selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua dan kita lihat juga kalimat caption yang ditulis langsung oleh aku Novi 15 Masya Allah tebarakallah Bang itu kaki bisa-bisanya melangkring ini mah fix Anak papa banget katanya tuh Masya Allah semuanya memang Salfok dengan gaya Kakinya abang L yang tumpang Kaki ke kaki satunya Ini Masya Allah Kemudian juga persahabat Di story-nya Lester Entertainment ini baru saja Mengunggah sebuah postingan kalimat Pertanyaan, kota aman kan? Katanya itu persahabat, ya apa mungkin? Hari ini juga akan disuguhkan kembali vlog di Leslar Entertainment Bismillah, mudah-mudahan ada vlog daily BBL persahabat ya tentunya Kita selalu menantikan kejutan dari Leslar Entertainment Dan pastinya juga kita semuanya selalu mendukung dan mensupport yang terbaik karya-karya Leslar Entertainment Semangat, mudah-mudahan ada vlog terbaru hari ini yang muncul di channel Youtube LA Kemudian juga bersebat, ya informasi yang sangat amat penting banget nih, ini kabar gembira juga untuk warga Konoha. Langsung dari Ivan Gunawan, menginformasikan. Bakal ada acara Grand Opening Store Manja Ivan Gunawan di Margo City, hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2023, Special Performance lesti kejora. Ivan Gunawan akan mengundang Bunda Lesti di acara Grand Opening Store Manja Ivan Gunawan Margo City. Jangan lupa persahabat ya. Di catat jadwalnya, hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2023. Kita simak kelima caption info juga yang ditulis oleh Ivan Gunawan. Dede Lesti kejora dengan karyanya, selalu menjadi teman mencari inspirasi. Kali ini di opening Manja Ivan Gunawan, Manja Margo City, Dede akan menghibur kita semua dengan single terbarunya Kita support Dede sambil nabukurit di Margo City Depok 31 Maret Jam 15.00 waktu Indonesia Barat Tuh persahabat ya, jamnya sudah muncul Pukul 15.00 waktu Indonesia Barat di Margo City Depok Tanggal 31 Maret, tepatnya itu hari Jumat Spesial penampilan Bunda Lesti di acara Grand Opening termenja Ivan Gunawan, Margo City. Ini kabar gembira banget nih untuk warga Konoha baru saja diinformasikan langsung dari Ivan Gunawan. Komentar tentunya banjir di postingan Ivan Gunawan. Diantaranya persahabat dari akun Instagram Yunita Syafutri 2013. Masya Allah, bismillah, semoga acaranya lancar dan berkah terus. Amin. Ada juga persahabatan, tidak lain dari akun Instagram Lesti Story. Alhamdulillah, masya Allah, semoga lancar semua acaranya. Amin. Masya Allah, banget persahabatan. Begitu banyak komentar-komentar positif untuk support Dede Lesti. Ya, luar biasa akin bangga juga terima kasih untuk event Gunawan yang sudah mengundang Bunda Lesti di acara grand opening nanti. Bismillah acaranya lancar. Mudah-mudahan Bunda Lesti juga selalu diberikan kesehatan dan pastinya kita juga akan disuguhkan vitamin ngabuburit bareng Bunda Lesti di grand opening Store Manja Event Gunawan Margo City tanggal 31 Maret 2023 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Hari Jumat nanti tersedia special performance Lesti kejora, ini keren banget kemudian juga selanjutnya kita simak persahabat ya di outfitnya Abang L nih kali ini bahas jaket atau sweater yang dikenakan oleh Abang L kemarin ini harganya fantastis mencapai 2,2 juta rupiah Wow harga yang sangat luar biasa sekali persahabat ya intinya mendoakan yang terbaik berkah barokah dan intinya juga mendoakan buat kita semuanya mudah-mudahan Rezeki idola kesangan kita bisa nular ke kita semuanya amin Dan pastinya juga kita masih menunggu cidukan lain nih bersahabat hingga kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan info terbaru dan pastinya kabar menarik dari Lesti dan Rizky pilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Mino ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh